Oke, okay, kali ini kita bakal mereview film yang baru saja tayang di Indonesia, Ya, Jurassic World Dominion. Jurassic World Dominion adalah film keenam dari waralaba Jurassic Park, sekaligus film terakhir dari trilogi Jurassic World yang dimulai sejak tahun 2015. Di tengah upaya manusia bisa hidup damai bersama dinosaurus, tiba-tiba muncul wabah belalang raksasa yang menghancurkan berbagai ladang di Amerika Serikat. Cerita Jurassic World Dominion mengambil setting waktu 4 tahun setelah film sebelumnya, Jurassic World Fallen Kingdom, di mana dinosaurus akhirnya hidup berdampingan dengan manusia. Sebagai film terakhir, Dominion ditutup dengan mengumpulkan 5 karakter utama dari trilogi Jurassic Park yang dimulai tahun 1993 sampai 2001 dan Jurassic World dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2022 Mereka yaitu Dr. Ellen Grant, Dr. Ellie Settler, Dr. Ian Malcolm, Owen Grady, dan Claire Deering Meski begitu, tidak berarti keduanya itu bisa hidup damai. Dinosaurus yang tidak berbahaya dan berukuran kecil bisa dibiarkan bebas. Tapi yang sebaliknya, harus tinggal di sebuah wilayah luas milik perusahaan Biosin. Biosin juga menciptakan fasilitas penangkaran dinosaurus di Dolmit, Italia. Namun, Biosin yang dianggap menjadi solusi justru diam-diam menciptakan wabah, yaitu wabah belalang raksasa yang mengacaukan rantai makanan. Setelah mengetahui rencana jahat Biosin, karakter lama dari Jurassic Park, Ellie Settler, mengajak Alan Green dan Ian Malcolm untuk menindak kejahatan tersebut. Selain menciptakan wabah belalang, Biosin juga menculik Maisie Lockwood, cucu Benjamin Lockwood, yang merupakan rekan kerja Dr. Hammond, pendiri taman Jurassic Park. Di sisi lain, Owen dan Claire, yang sebelumnya tinggal bersama Maisie Lockwood, Berusaha bersembunyi dari kejaran oknum biosin yang memiliki misi untuk memburu Messi yang ternyata manusia kloningan. Meski begitu, guys, berbeda dengan trilogi dan film-film sebelumnya, Jurassic World Dominion sangat bergantung pada adegan-adegan laga. Alih-alih adegan laga menegangkan, sudah langsung digas oleh Dominion sejak menit-menit awal film. Mulai dari Owen yang ngebut dengan sepeda motor sambil dikejar-kejar dua dinosaurus, sampai pertarungan dinosaurus yang ingin saling memakan. Dari segi aksi, film ini lumayan keren guys. Aksi di didominan jelas didominasi oleh adegan kejar-kejaran dengan dinosaurus. Tetapi bentuk kejar-kejaran lebih bervariatif dibandingkan semua film yang ada di Waralaba Jurassic Park. Terus guys menampilkan karakter lama yang cukup ikonik, tapi nyatanya Jurassic World Dominion justru jauh dari ekspektasi penggemar. Terlebih ini merupakan sequel trilogi Jurassic Park, kaderan tiga pemain lawas di film ini seolah menjadi pajangan, sesaat demi menarik minat penonton. Masalah lain juga tidak lepas dari komplek ini yang kayaknya jauh dari dunia dinosaurus Jika dulu penonton dibuat tanjub sama rekayasa genetika reptil purbakala Atau dibuat penasaran apalagi teror yang bakal disajikan Kini film justru melepas semua itu guys Jurassic World Dominion terbilang cukup biasa sebagai film penutup Sebagaimana ending di Fallen Kingdom, di mana dinosaurus dibebaskan. Nah, sebagian dari kita mungkin berpikir bahwa Dominion bakal mengangkat kisah tentang bagaimana manusia bisa bertahan dan beradaptasi dengan para dinosaurus. Kenyataannya, film ini malah mengangkat masalah baru yang tidak berhubungan dengan dinosaurus. See, Kehadiran trio lawas tidak hanya sekedar pemanis, seperti Ellie, Ellen, dan Ian bahkan mendapat peran penting dan jatah kemunculan yang cukup banyak di Dominion. Kehadiran mereka bakal seperti menggeser Owen dan Claire, yang merupakan karakter utama di Jurassic World dan Fallen Kingdom. Yes. Meskipun isinya sama saja dengan film-film sebelumnya, tapi tidak bisa dipungkiri Jurassic World Dominion adalah sebuah tontonan yang seru untuk sekeluarga. Dengan audio visual yang canggih, Jurassic World Dominion tampak menggelegar. Oke okay guys, itulah review singkat tentang film Jurassic World Dominion. I have to. Go.